kali seratusnya hanya lewat kampret anji Mamang Joni kaget hanya lewat itu kali seratus aduh kamana si Aki ga ulti te. aduh aduh aduh aduh Sempak nasional mantap ya Sempak kakek uswangi ya kawan-kawan ya kita langsung gasgen sama si aki aki jahanam ya kawan-kawan ya tuh Udus ya kita mau stay si aki ya kita akan main si aki ini, ini, ini. Nuh lagi bagus si aki lagi hejo ya hayuk langkah kita berada di dalam gamesnya ya kawan-kawan ya, memang Joni bawa modal 100.000 ribu. Oh, oh. memang Joni juga biasa mainnya di Boss Win 168 kawan-kawan ya, ayolah langsung kita setting-setting cantik dulu, ya kawan-kawan ya, memang Joni langsung bak bangin ku aku memang Joni masih ya nanti biasa sama Mamang Jonny meditor Sekarang Mamang Jonny mau pakai turbo 50 Aja Aduh Oke, jam pasir Oke, oh, oh Biru kuning jadi Mantap Oke, iya, iya Aduh, satu lagi sih ya Oke, biru nggak ada ah, Kuning Aduh, hijau Mm -mm, ini kalau diulti ulti kakek coba Tidak mau Telat oke ini Jadi biru lagi Aduh sayang sekali Kali 16 tapi pecahannya sedikit ya Aduh gak apa-apa lanjut Aduh Oke cincin uh, mm -mm, Mantap Oke biru Kuning boleh Oke mantap Hejo. hijau Hijau Oh, oh, Ultinya mana kakek Tidak mau ya Kalau pecahannya banyak si kakek Memang susah untuk mengulti ya. Aduh si kakek mah Memang kakek jahat 6 ini ya Mana lagi ini Mana lagi ini mm -mm, Oke okay. Aduh sia boy Oke okay, kali 6 dapat, Hantam lagi Oke okay, dikasih kali 8 lagi Merah pecah biru oh, oh, Ini mah lejat Lagi kakek tidak ada tidak ada tidak ada tapi enggak apa, apa ya nice nice awal kita Oke oke oke oke lanjut biru nih Mamang Joni mau kasih lihat kalau XTP bagus mainnya pakai pola semakin bagus ya kawan kawan ya heeh -he. makanya yang mau ikutan Mamang Joni main ya Hayuk gabung di komunitas Mamang Joni supaya di sana juga kalian bisa dikasih pola-pola cantik sama RTP hari ini buat kalian semua oke di sini banyak yang pecah apakah di ulti digedik tidak lagi ulti kakek Oke selain uh, di komunitas Mamang Joni juga selain kalian bisa minta pola-pola bisa minta RTP di komunitas Mamang Joni juga akan ada Giveaway setiap minggunya buat komunitas Eh buat komunitas lagi Buat kalian semua ya Yang ada di komunitas Mamang Joni ya uh, uh, member setia komunitas Mamang Joni Kalian setiap minggu akan dikasih Giveaway-giveaway cantik ya Makanya ayo gabung di komunitas Mamang Joni Komunitas KSS iya boleh tuh di hashtag-hashtag komen-komennya ya komunitas KSS hashtag spin-spin KSS. Uh, santuy dulu ya kawan-kawan ya langsung kita gas aja lah ya oke mantap uh, uh, buat kalian juga yang mau klaim-klaim ribet juga bisa tuh di komunitas mamang Joni ya kawan-kawan hayu langsung gas ala oke kali 15 nyangkut hejo kena mantap jiwa ungu juga boleh kena oh kuning juga auto pecah oh cincin boleh juga ikut aduh cincin kena oduh oduh oduh oduh oduh auto enak enak ini ya kawan-kawannya iya iya kali 20 auto sempak kita yang pertama kawan-kawan udhu sial lejat nikmat ya kali 10 alala ngaliwat hungkul pakak runten Mamang Joni kali dua ya kaldu kaldu cantik tidak kena Oke Ungu biru lagi nggak hmm, mau Wah Kali 100 -nya hanya lewat kampret anjing mamang Joni kaget hanya lewat itu kali 100 aduh mana si Aki ulti te. aduh aduh aduh aduh aduh sayang seribu sayang kawan-kawan aduh anjing ngenes tapi sempak di sini ya aduh kalau tadi kali 100-nya kena aduh aingah aduh aduh aduh aduh aduh itu kali 100 mamang Joninya kaget kaget kaget sia ya, boy aduh si Aki kali terusnya nggak mau ngasih kawan-kawan aduh baraya kumaha ya ayah sih yes, ya benernya ETP hejo tehnya oh, oh si Akinya lagi merah ternyata ya mantap jiwa ya oke oke oke uh oke oh, oh, okay. cincin mantap Biru dikasih lagi ya Tambahan 5 Frispin dari si kakek Jahanam ya. uh, uh, uh, Aduh enak sekali Sempak Sempak tipis Oke okay, ya dapat lima kali lagi ya James Cepes ah Mana kakek Aduh Oke Oke okay. okay. Cawan Mantap jiwa ini di ulti kaldu aja nggak apa-apa kakek Ayo mana ultinya Ulti Ulti goblay telat Ulti anjim si kakek jahanam Aduh sia mereka, Oke Lagi Alah hijaunya kurang satu Tapi nggak apa-apa Sempak tipis ya kawan-kawan ya Aduh aduh aduh Aingat, tadi lebah kayak kali satu saya gak kena ya aduh mm. Kalti aja pecahannya sedikit ya Tapi udah profit banyak ini mamang Joni. Oke mantap jiwa hijau satu lagi Uduh uduh uduh biru juga boleh jadi uh, uh, Mantap Jam pasir Tidak mau Tidak mau Tidak mau Sempak tipis lagi ya uh, uh. Memang lagi wangi ini ya Di RTP Jam-jam segini ya Kawan-kawan ya Aduh mantap jiwa Sedap nikmat Oi. Langsung kita kocok-kocok lagi aja dulu ya Kawan-kawan ya Supaya Si pasir merahnya Eh si pasir Si ulti merah Si kakek tadi Aduh Kena ya Aduh Kalau kena itu Langsung auto max win tuh ya Lalu kita Ini dulu nyalain double chance -nya ya Kawan-kawannya Kalau mau ngocok kocok ya sekarang di dua 20 tadi 50 ya sekarang 20 Coba kita lihat dapat apa Oke okay. ayo Oke okay. kasih lagi ultinya ulti merahnya kakek mana lagi cuman lewat doang tadi Oke okay, kali lima kuning jadi mantap ditambah lagi kali dua oh, du si kakek odoo odoo odoo odoo obak-loobak banyak ultinya si kakek ultinya banyak tapi cuman kaldu kali lima kaldu kali lima ala tapi nih nice C ya kawan-kawan ya sayang kali ini eh hmm. Aina Aina Oke okay, kuning Oh uh, uh, siya Oke okay, mantap hantam siya kali empat doang ya Aduh si kakek lagi galak nih kawan-kawan nih hayuk langsung gas yuk. Yang mau bermain langsung main si kakek Ini lagi galak, ini lagi ganas Ini si kakek ini Kali-kaliannya mantap jiwa ya Waduh, aduh, aduh Kita coba ya Cus, turunin dulu Tipis-tipis ya Turunin bed ya, kawan-kawan ya Coba kita langsung gas kun ya Dapat apa ini ya di bed 80 ya. Apakah jong? Apakah profit? Saksikan. Kita saksikan ini ya. Oke kuning. Awal-awal yang baik. Ada yang pecah. Aduh satu lagi. Kaldu-kaldu cantik. Tidak ada yang kena kawan-kawan. Kaldu lagi kena. Sekarang kaldunya ya. He -he, tapi pecahannya nggak ada ya. Kita tabung aja dulu. Kaldu-kaldu cantik dari si kakek. Kali tiga lewat. Hmm. Oke, kuning. Aduh, siap boy. Alas ya, kuningnya jadi waduh. Cincinnya dulu yang jadi kuning. Boleh ikut lagi, tidak mau kali empat kali dua. Hayo, wes. Si kakek mah, Mamang Joni ingin kali merah lagi. Kakek ulti merah. Kakek memang sedap nikmat kalau tadi dapat ya. Aduh, coba kasih lagi ulti kali merah ke Mamang Joni kakek. Oke. Okay. Iya, hantam lagi. Oh, oh, oh, oh, oh, kali oh, Sayang ya cincinnya ya, kawan-kawan ya, mega-mega mendung aja. Hantam lagi. oh, kali ada oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Omong Joni, mahnya kali dua, oke okay, lewat. Odu kaldunya kena, ini sedap. Oke, okay. hmm, oke. Okay. Odu mahkotanya kokang satu, anjim, anjim, anjim, anjim. Alas siap mega-mega mendung aja ya kawan-kawannya itu sayang mahkotanya ya. Aduh, oke okay, kuning hantam lagi kakek waduh kali 6 lewat Oke okay. eh hmm, nggak ada lagi ya tapi cuannya ini 20-23.000 kayak ya lumayan ya kawan-kawan ya hee he. cuan-cuan tipis aja dari si kakek ya hehehe hehehe he, he, he, he, he, he lumbayun kita setting-setting lagi kita naikin bed lagi ya kawan-kawan ya ococean oco wadi siapa tahu petik mereka dapat ya kawan-kawan oke oh uh, ini kita di bed sepuluh kayak bu ya kawan-kawan memang Yuni belum nyobain ini bed sepuluh kayak bu kayak gimana mainnya ya oke oke Allah nggak go kolong siang malah totos malah totos ini mah eh nggak go kia mah ulti cantiknya mana kakek boleh Ala siap, boy dikasih gratisan kawan-kawan enak sekali nikmat lezat. ya aduh, ya, Allah enak, enak, enak, enak hijau, ungu iya cincinnya juga jadi. Udah, udah, udah ditambahin kaldu. Aduh, mamang Joni senang sekali ini mah, udah gratisan. Kasihnya kayak gini Uduh super bagong kawan-kawan Ya uduh Siap boy gratis sama naon Di aku ngomong joni manja Ah iya siap Oke okay. Oke okay, ulti kakek boleh Kaldu aja ultinya nggak apa-apa hmm. Telat Telat Aduh Tapi tidak di ulti ya kawan-kawan ya. Aduh ayah Siap boy Oke kali duanya Cincin jadi uduh Sedap biru uh, Mantap Oke lagi uh, uh, kuning Dapat uh, Aduh itu sayang Yang pasirnya kurang satu ya kawan-kawan ya tapi sempak nasional mantap ya sempak kakek uswani ya kawan-kawan ya, aduh sedap nikmat gue lada-lada aduh siapa boy, aduh siapa boy, nica nice, lumayan lah ya, nica-nica lumbayun aduh oh, oh kosong, aduh siapa boy lumayan lah ya eh, bahaya ya buat hari ini ya. Aduh ditambahin lagi ini aduh Aduh lumayan gocap ya ditambahin sama si Aki ya Eh uh, oh, ya boy Aduh di luar kan ya, juga mau ultinya banyak ini si kakek ya di luar di dalam ya Sedap sedap sedap ya Hayu EkTP memang tidak membohongi ya kawan-kawan ya Tapi kalian kalau jangan berpatokan dengan EkTP juga ya kalian harus bisa mengimbanginya dengan pola-pola cantik kalian semua ya kawan-kawan ya Kayaknya udahlah segini aja lah ya cukup jangan serakah ya He -he. Pesan memang Joni kalau kalian main kayak gini jangan serakah ya kawan-kawan bahaya semua ya He -he. Modal dikit kena dapat jackpot dikit aja udah langsung WD aja lah ya paling Paling tidak jackpotnya ya 100% lah kita WD langsung aja ya buat kawan-kawan semua jangan nafsu oke okay? nah seperti itu ya kawan-kawan jadi kalau mamang joni main mah ojo nafsu uh, uh, terus mamang joni juga ingetin hayu yang mau gabung lagi dengan komunitas mamang joni nanti mamang joni sematkan di kolom komentar ya hayu yang mau gabung bahaya semua di komunitas Momang Joni, itu kalian bisa minta-minta pola-pola cantik sama minta XTP yang XTP XTP ya. yang lagi wangi apa nih, Bang? Nanti kalian bisa dikasih juga. Terus, komunitas Momang Joni, komunitas KSS juga akan setiap minggu memberi giveaway giveaway cantik buat kalian semua ya. apa para apa, lagi lah. Para member di komunitas Mamang Joni lah ya Member setia komunitas KSS Komunitas Latur Santuy Nanti setiap minggu akan ada giveaway Buat kalian semua ya Diadain setiap hari Selasa oh, oh hayu. Makanya gabung sama komunitas Mamang Joni ya Terus kalau kalian mau main Ayo mainnya di Boss Win 168 aja bos, Mantap jiwa Sedap nikmat Sianya Udah cukup sekian ya Memang Joni ngebacotnya ya Buat kalian hari ini He -he -he. Iya semoga kalian Sehat-sehat semua ya bahaya ya Jangan Sampai kalian sakit Oke jaga kesehatan He -he. Terima kasih buat kalian bahaya yang selalu mantengin channel Mamang Joni yang selalu nonton channel Mamang Joni ya Terima kasih atas dukungan kalian semua ya He -he. ingat bahaya ya stay safe stay healthy eh He -he. dadah